Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini bagaimana kami menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Di kabar pertama langsung disuguhkan dengan postingannya Abang Fatih yang makin pinter Makin saleh, makin menggemaskan. Abang Fatih para sahabatnya kita lihat lagi tepuk tangan tuh Aduh, Masya Allah Dan tentunya malam hari ini juga ada Kak Sania di rumah Leslar Alhamdulillah bersahabat ya, idola kesayangan kita dikelilingi oleh orang-orang baik Dan kita lihat di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang positif. Di antaranya dari akun Dewi Larasati, 123 mengatakan, Masya Allah Abang El, anak pinternya Papa Bi dan Bunda Lesti, saya, saya selalu yana ganteng, juga Papa dan Bundanya, amin, Masya Allah. Ada juga bersahabat tanggapan lain dari akun Instagram, Putra saya 32 mengatakan, "Masya Allah, pinternya anak soleh tuh luar biasa. Abang Fatih makin pintar, makin menggemaskan." Kemudian, selanjutnya para kita lihat di unggahan official Lesti Lovers Indonesia. 3 jam yang lalu ini mengunggah percakapan tentunya pesan dengan Bunda Lesti. Kita lihat sebelumnya ada pesan dari admin Lesti Lovers, "D, masih boleh." Bilang kangen, dia Ini coba pertanyaan nih kepada Bunda Lesti langsung dijawab: "Masya Allah, saya sehat, sehat. Salam untuk keluarga besar Lesti Lovers semuanya ya. I miss you all. Wow, Masya Allah, persahabat. Ada salam dari Bunda Lesti Kejora untuk kakak-kakak Lesti Lovers. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun admin official Lesti Lovers Indonesia." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada salam hangat dari Bunda Lesti Untuk kakak-kakak Lesti Lovers dimanapun berada Semoga semuanya dalam keadaan sehat kita titipkan rindu dengan doa terbaik untuk dede dan keluarga, Masya Allah, Amin. Miss you too untuk Bunda Lesti, dari kami dengan hati untuk Lesti. Ini jargon Lesti Lovers, Masya Allah makin kagum, makin bangga pasinya dengan kekompakan Lesti Lovers, Leslar Lovers, dan be lovers Kemudian juga di postingan ini, begitu banyak respon dan tanggapan juga yang diberikan. Di antaranya dari akun Aurelia, Rahel mengatakan, kangen dedek live nyanyi, semoga secepatnya ada konser Lesti. Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Vina may mengatakan, gak sabar nunggu mini konser Lesti sekalian launching lagu, Masya Allah ya yang buat mini-konser dan tentunya model video klipnya suami tercintanya sukses ya Lesti bahagia dengan suami dan anak tercinta Amin Masya Allah luar biasa dukungan dan support yang terbaik dan pastinya warga Konoha memang sangat menantikan mini-konsernya Bunda Lesti persahabat kita selalu mendoakan mudah-mudahan ada kabar baik ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Kemudian selanjutnya persahabatan disimak juga diunggah langit musik. Langit musik mengunggah foto Bunda Lesti, Happy Asmara, dan tentunya ada Putri Senari. Tips sukses ambil hatinya dari Lesti, Happy Asmara, dan Putri Senari. Kita lihat nih kata-kata dari Bunda Lesti. Suka terkadang duka, asal bersamamu kurela. Lesti keceora lebih dari selamanya penutup kalau benar cinta harus siap melewati cobaan apapun ya sob katanya tuh Masya Allah yuk sama-sama kita dengerin lagu-lagu muda lesti di aplikasi manapun mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita